Bismillahirrahmanirrahim Besok Fahri di sini dan Sobat di sana Meski jarak kita jauh Tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian Fahri akan update Antrium Regale Yang Fahri datangkan dari Peru Tepatnya di tanggal 1 bulan 9 2020 Waktu itu Fahri datengin 5 pohon Atau 5 plan Dan saat ini sudah menjadi banyak nih Sobat sekalian dan Fari akan tunjukin bagaimana membedakan regale yang asli dari Peru dengan regale yang hybrid atau hasil dari biji dan beberapa regale dari Greg Hambali. Bagaimana karakternya apakah sudah bisa dilihat dari juvenile form seperti ini? so penasaran ikutin Fari terus ya. baru Fahri tanam ke media sphagnum moss. Insya Allah kalau pakai sphagnum moss itu lebih aman, ya. kepada daunan. Jadi ini salah satu alasan kenapa tanaman tertentu atau tanaman yang sangat rare, langka dan juga impor itu sangat mahal karena ini untuk recovery aja butuh waktu yang lama ya. Jadi Fahri waktu itu mendatangkan sekitar 2 bulan yang lalu sobat sekalian dan ini kondisi saat ini hari sebenarnya ada lima, namun yang satu sudah Fahri kirim ke pelanggan Fahri Jadi ini masih ada empat So daunan, Android regale ini merupakan bisnis Fahri memang sejak lama Sejak 2016 17 Fahri ingin sekali memiliki antrohim regale ketika hobi tanaman hias, banyak yang belum kenal regale namun di tahun-tahun itu Fa'ri sudah menginginkan sekali untuk memiliki antrium regali dan Alhamdulillah Allah mengabulkan dan sekarang punya lumayan, ini meskipun belum di bisa dikatakan banyak ya, cuman ini termasuk pencapaian yang luar biasa bisa bertani regali meskipun belum jumlah massal ini hasil dari bogel jadi waktu itu yang datang, pas malam upload video itu yang datang dari Peru, 5 ya sama sekalian, 5 lima ekor lima tanaman dan beberapa varijual dua varijual tiga sorry varijual tiga namun sebelum varijual itu Fahri sudah uh, memperbanyak dari bonggolnya sobat sekalian waktu itu bonggolnya lumayan besar jadi diameternya rata-rata 5 cm sebesar ini dan beberapa Fahri perbanyak dari bonggolnya Ya, yang besar-besarnya adalah yang pucuknya atau yang ujung bonggol yang ada daun satu waktu itu ketika datang daunnya ada yang utuh ada yang daunnya rontok yang daunnya utuh hanya dua yang tiga daunnya rontok ini yang dari bonggol jadi ini kasih label ya di sini ini ada labelnya tanggal 1 bulan 9 2020 jadi sobat sekalian perlu memberikan label setiap tanaman yang sobat tanam untuk mengingat kapan mendapatkan, yang kapan menanamnya dan dari siapa kalau perlu supaya nanti ketika kita update itu kita tidak bingung atau lupa ini tanaman apa, dari mana dulu harganya berapa itu perlu ditulis di label ini jadi ini tadinya bonggol, bawahnya ini dan ini dan juga beberapa yang sudah terjual namun yang hari jual itu Fahri tidak ambil bonggolnya, hanya yang ini dan ini Fahri ambil bonggolnya, nah ini yang pucuk. Yang muncul hampir satu tahun pun, daun karakter daunnya ini belum mencapai mature size seperti ketika pertama datang dulu. Yang urat-uratnya sudah terlihat banget, tetapi ini pun sudah terlihat bagus. Sudah terlihat karakternya, tinggal nanti urat-uratnya ini tambah banyak biasanya ya, dan ini nantinya akan tambah telinganya. Ini akan tambah merendah. Ini waktunya untuk di yang kecil-kecil nih sobat sekalian Karena ini sudah mencapai 3-4 daun Sehingga perlu untuk repoting Sobat pun bisa lihat Akar-akarnya sudah tembus ke bawah nih sobat sekalian Akarnya sudah sampai bawah Ini sobat sampai bawah ya akarnya Jadi perlu di -reporting. Ini bonggolnya masih utuh Lalu beberapa ada yang bonggolnya sudah Gembos atau bonggolnya sudah lepas, ini Ada yang masih utuh pokoknya masih utuh ini nanti bisa Fahri pisah Dari anakannya ini, bonggolnya ini masih berpotensi untuk keluar tunas lagi Sebelum Fahri reporting, nih Fahri sudah siapin media dan juga pot Sebelum Fahri reporting, Fahri akan tunjukkan perbedaan regale yang asli dari Peru dengan regali yang hybrid dan juga regali Greg Hambali, sobat sekalian. Ini yang Greg Hambali. Kemudian ini regali yang hybrid. Ini Fahri dapetin dari teman-teman lokal sini. Dan ini yang asli Peru yang Fahri perbanyak dari Bongor. Oke, kita perhatikan ya detailnya. Untuk regali yang ori, yang dari Peru terlihat daunnya sangat nero sangat nero berkarakter atau urat daunnya tebal daunnya pun juga tebal nero dan daun muda atau daun yang medium seperti ini terlihat gelap sobat sekalian. Nah, kemudian regalia yang Greg Hambali itu lebih bulat, lebih berbentuk hati, tidak senero yang asli ya, tidak senero yang asli sobat perhatikan dan juga untuk yang asli ini lebih velvet atau lebih blue dru. Kalau ini lebih terang. Kemudian yang hybrid, nah yang hybrid beda banget coba sekalian. Daunnya cenderung agak marun. Kemudian juga lebih bulat, kurang nero. Nah, kalau yang asli kan nero nih. Yang asli nero ini lebih gendut ya pinggir-pinggirnya dan daun muda pun sangat lemas seperti ini dan lebih ke coklat sampai marun. Dan tangkai daunnya ini juga lebih langsing untuk yang hybrid. Nih, kelihatan di sini agak coklat dan marun. Kemudian urat-urat daun ini kurang kontras. Berbeda dengan yang ini, sangat kontras dengan daunnya. Yang lebih dark, lebih velvet. Ini perbedaan antara Regale Hybrid, Gregory Hambali, dan juga Regale Ori yang Peru. Pokoknya lebih Nero sangat terlihat karakternya, yang original. Nah, seperti ini. Lebih urat-urat daunnya tajam. Kemudian telinganya seperti ini. Nah, ini hampir mendekati, sobat sekalian, tetapi lebih bulat. Lebih bulat. Yang ini uh, terlihat sangat beda jauh ya. Sangat beda jauh nih. Itu perbedaan regali ori dari baru dan juga hybrid, dan juga regali yang Greg hambali. Mari akan reporting satu pot karena asupan nutrisinya sudah terbatas karena potnya ini pot untuk juvenile form, ini sudah mendekati medium form. Fahri menggunakan media sekam fermentasi karena ini tanaman mahal ya jadi Fahri menggunakan media itu tidak sembarangan kalau tanaman yang mahal Fahri sesuaikan dengan medianya Fahri sesuaikan dengan tanaman harga tanamannya ini untuk regali ini Fahri menggunakan media tanam sekam fermentasi yang Fahri Gata, yang sudah Fahri campur dengan kanuma, akadama, pumice, bila lebih bagus lagi dicampur perlah Oke, ini kita isi dulu kira-kira satu per tiga bagian potnya, bismillahirrahmanirrahim, dan ini akan kita lepas dari potnya, kita remas-remas dulu, kita lihat akarnya seberapa sih, bismillahirrahmanirrahim, saya agak susah, karena akarnya sudah sampai nih. Insya Allah setelah di-reporting ke sini, nanti nambah dua daun lagi sudah sebesar ini, sobat sekali. Ya, yeah. sobat bisa lihat akarnya sudah memenuhi pot. Nah, inilah Fahri alasan Fahri menggunakan pot yang tidak terlalu besar. Jadi, segini pun cukup, asalkan nanti ketika sudah mendekati medium size, itu kita repoting sobat sekalian. Kemudian kita tambah lagi, ini kurang tinggi ya, bismillah. Segini, kemudian kita penuhin lagi medianya, sobat sekalian. Fahri menggunakan media Farigata karena porositasnya cukup tinggi untuk mengurangi resiko pembusukan akar dan juga batang. Media yang poros itu memungkinkan sirkulasi udara di dalam media dan pot itu bagus. Itulah yang diinginkan dari anthurium regali. Ini label tetap Fahri sertakan di sini sebagai reminder Fahri supaya tidak lupa kapan, hari terbanyaknya dan juga ini regalia yang asli dari cukup mudah ya, sobat sekalian coba bisa dapetin regale yang ukuran juvenile font seperti ini di F Code Daunan. ada di kolom deskripsi untuk linknya untuk harganya harganya pastinya harga untuk kolektor untuk yang benar-benar pecinta Tanaman sebelah sekalian ya. ada harga, ada kualitas. sudah hampir satu tahun, dan karakternya daun itu masih belum seperti karakter ketika datang dari Peru ya tapi ini sudah mulai terlihat, jadi kenapa antrim mereka itu harganya stabil dan mahal? karena untuk mencapai mature size itu membutuhkan waktu yang tidak singkat serta untuk perbanyakannya pun hampir satu tahun daunnya baru sebesar ini sobat sekalian dari bonggol yang besar pada bonggol kira-kira diameter 5 cm baru sebesar ini itu alasan kenapa antrim regale ini harganya cukup tinggi dan stabil karena alasannya pertama adalah pertumbuhannya untuk mencapai mature size atau giant size itu cukup lama dan perbanyakannya pun cukup lama Nanti Fahri akan update lagi ketika regal ini sudah memproduksi Biji dan bagaimana Nanti hasilnya ketika Fahri perbanyak dari Biji Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Yo.